Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semoga semua sehat selalu. Di sini saya akan memperkenalkan aplikasi WhatsApp buat menterjemahkan SMS. bakal menterjemahkan semua pesan yang berbahasa Inggris, bahkan semua bahasa di dunia. Kita bisa chat dan langsung diterjemahkan oleh satu aplikasi. Oke, okay, nama aplikasinya kita cari di Play Store dan setelah kita masuk ke store kita tulis whatsapp saja setelah kita tulis kita cari ke bawah dan kita geser ke kiri dan ini aplikasinya chat translator for whatsapp dan instagram jadi buat dua dua application yang pertama kita install aplikasinya proses install sedang berjalan ada suara ayam di luar terus berjalan dan kita buka setelah kita buka tampilannya seperti, seperti ini Dia suruh mengaktifkan. Sekarang kita aktifkan. Izinkan tampilkan di atas aplikasi. Oke, kita izinkan. Kita centang. Jadi warna biru. Tek, tek, tek, Oke. Setelah centang, kita tunggu beberapa saat. Dan tampilannya seperti ini. Dia suruh mengaktifkan. Kita aktifkan. Kita centang lagi. Kan pakai jari kaki. Nah oke. Okay. Setelah itu, setelah dicentang warna biru sudah sudah aktif. Kita bisa pilih dua di sini application Instagram ya. Oke, okay, itu untuk berapa saat. Dan seperti ini kita centang lagi WhatsAppnya yang mau dua aplikasi sama instagram boleh tapi kita coba whatsapp dulu kita centang lagi pakai jari tangan nah oke sekarang kita salah satu buka whatsapp kita coba chat dengan mariana bella coba apakah dia akan menerjemahkannya kita coba hello kita tulis hello apakah dia akan membalasnya oke okay, ada tulisannya balasannya halo kita coba dalam bahasa kita balas lagi kita tulis lagi pesannya dia membalasnya Halo Alip selamat pagi selamat pagi Oke okay, kita tulis pagi juga sekalian kita tanya sekarang kamu lagi ngapain? Kita tanya dia, apakah dia akan memahami bahasa Inggrisnya ini? Apakah bisa ke bahasa Inggris? Oke, okay, kita send. Oke, okay. buat morning. Do what are you doing? Oke, okay. jadi aplikasi ini bisa menterjemahkan, kita bisa ngobrol dengan siapa saja. Kita tanya lagi. Di proses seperti ini ya. Dia bisa menerjemahkan Semua bahasa kita pilih Itu di atas Ada tulisan inggris Jadi kita bisa pilih beberapa bahasa Di sini, bahasa seluruh dunia Jadi kita tidak usah bingung lagi Untuk mengobrol Dengan orang luar negeri Di whatsapp maupun di Instagram Dan tekan. Ini pengaturannya sudah selesai dan sudah siap. Di atas itu ada ada pilihan bahasa ya, guys ya. Mau bahasa apa aja kita tinggal tekan di situ. Mau bahasa bahasa Arab, pokoknya seluruh bahasa ada di situ. ini videonya terlalu panjang tapi tak apa-apa dan mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga yang suka dengan video ini bisa bisa like video ini esemesan hasil cat yang tadi. Kalau tampilan di WhatsAppnya seperti ini. Nah, nah di sini ada pilihan bahasa. Kita bisa memilih bahasa-bahasa yang kita sukai, yang kita inginkan. Semua bahasa di sini ada. Oke, dan mungkin itu saja dari saya dan semuanya sukses sama kawan saya dan selalu panjang